Halo MTB lovers. Bersepeda kini semakin digemari di Indonesia. Masa PSBB di tengah pandemi Covid-19, bersepeda menjadi alternatif yang menyenangkan untuk menjalani pola hidup sehat di masa new normal. Selain sebagai sarana berolahraga, Bersepeda juga bisa menjadi gaya hidup yang sehat dan modern. Tak heran sekarang berbagai jenis sepeda wira-wiri di jalanan. Baik itu yang dari banderolnya ekonomis sampai yang harganya fantastis. Wow! Bahkan banyak pengguna sepeda yang tidak membiarkan kondisinya standar begitu saja. Mereka memberikan sentuhan personal, mulai dari aksesoris sampai komponen yang berperforma tinggi. Nah, mempercantik tampilan sadel sepeda Anda bisa membuat sepeda kesayangan Anda semakin eksklusif dan berbeda dari yang lain. Tinggalkan kebiasaan lama sadel berwarna hitam. Sadel sepeda bisa dimodifikasi menggunakan bahan embitek. Anda bisa memadupadankan koleksi warna mb Tech sesuai warna frame, warna aksesoris, hingga warna favorit Anda sekalipun. Contohnya seperti yang dilakukan Seatmaker Dins Jock pada sadel sepeda lipat dan sepeda mini berikut ini. Kedua saddle tersebut telah diberikan sentuhan personal berupa desain custom yang dinamis. Mengacu kepada warna frame masing-masing, mantap kan? Yuk kita ulas desain satu persatu saddle itu. Ahmad Syarifuddin, selaku seat seed maker seedmaker pro Perwokorto, Jawa Tengah, memilih desain Triton tone colors untuk saddle sepeda lipat. Saddle ini tampak memiliki model yang dinamis dengan perpaduan tekstur warna yang menarik dari MBT Radis Cruiser berwarna black, dimix dengan menggunakan MBT Camaro warna white, serta warna fresh orange dari MBT Camaro Fiesta. Sedangkan saddle ini dipasangkan di sepeda dahon, hasilnya terlihat berbeda dan eye-catching. Kemudian ada juga sepeda mini untuk wanita yang sedang digemari. Dimodifikasi joknya bergaya casual. Dins jok menawarkan konsep saddle nyaman berbahan MBTech Premium warna red dan MBTech Riders warna black serta MBTech Camaro Fiesta warna cyan blue. Karena Ahmad tahu pemiliknya tipikal penggoe santai, maka jok asli ditambahkan busa agar lebih nyaman ketika diduduki, tidak panas dan jauh dari kata pegal. Anda masih bisa berkreasi tanpa batas mendesain motif dan warna sadel sesuai keinginan. Jangan takut kehabisan ide, jadikan koleksi warna pada varian MBTEK sebagai inspirasi mendandani sadel sepeda Anda dengan mudahnya. Terpenting, bahan MBTEK yang digunakan untuk melapisi sadel sepeda kesayangan Anda itu memiliki berbagai keunggulan. Seperti dirancang khusus untuk berbagai kondisi, terbuat dari bahan baku berkualitas, mengandung formula UV protection, mengandung formula fire retardant, extra top coating, terbukti dan teruji lewat pengalaman panjang. Nah, jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi hotline service mbtech di 021 458 42598 atau chat WhatsApp di. 0812-1982-2323 Sampai jumpa!